oke lanjut ke preset yang kedua Oke lanjut ke preset yang ketiga ya. Oke lanjut ke preset yang keempat. Oke lanjut ke preset yang kelima ya Oke lanjut ke preset yang keenam ya. lanjut ke preset yang ke-7 ya Oke lanjut ke preset yang ke-8 Oke lanjut ke presiden yang ke-9 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-10. Wish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 Oke, lanjut ke Presiden ke-13. Oke, lanjut ke Presiden ke-18, eh ke-14. Abangnya ganteng deh. Lebih ganteng lagi kalau jadi lover saya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-17 Oke lanjut ke presiden yang ke ke-18 Oke lanjut ke presiden yang ke ke-19 Ke kedua, ya. okay, lanjut ke versi yang kedua puluh ya oke okay, lanjut ke versi yang ke-21 satu Oke lanjut ke presiden ke-22 <SILENCIO> wow. Oke lanjut ke presiden ke-23 Kalau mantamu sudah menikah, jangan lupa berkata, "Alhamdulillah, jadi orang sudah sampai dengan aman." Bagaimana spontan? Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-24. Oh. Okay, lanjut ke presiden ke-25 Oke okay, lanjut ke presiden terakhir itu ke-26. Oke okay guys, jadi mungkin segitu aja ya, ada 26 preset Nah, untuk link presetnya itu ada di deskripsi atau di komen paling atas ya Oke, okay, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya